oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam satu hobi ya dari mata kail palopo ya sore ini saya ingin mancing di belakang saya ini empang teman-teman dan di sini muara tapi airnya belum belum naik ya teman-teman ya jadi kita sambil mancing di empang kita tunggu uh, muaranya naik air ya kita mancing di sini dulu teman-teman oke okay, teman-teman ya jangan lupa di support terus channel saya teman-teman ya semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya diperbanyak lagi teman-teman. Oke, langsung kita lanjut videonya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kita jalan ya ke sana. Ini kempangnya satu. Tadi pas mau pindah teman-teman terlepas satu. Tapi lepas ya, udah apa? -apa. Karena kecil ya teman-temannya. Jadi kita lepaskan saja. Oke okay, teman-teman, ini dia lokasinya teman-teman Tuh, tuh, baru Baru main mereka teman-teman Wah, mantap ini teman-teman Wah Ini baru Mereka baru main, baru main mereka teman-teman Oh, sana Oke, okay, langsung saja teman-teman Makan, teman-teman. Oke. Okay. terlambah Wuhu hai hai satu teman-teman yang lain juga namun dapat itu ya Terus diangkat strek teman-teman, <laughs> aduh hai mujair, mujair. oke kayak lagi straight mantap oh apapun teman-teman oh mantap kukusa oh uh, babo oh uh, strike banget babo baru mantap sekali oh uh, teman-teman oh uh, mantap ya oke okay, kita lanjut teman-teman okay, yang oke okay. hapot nih teman ya oke ada pun ya teman-teman ya. oke kita sambil menunggu teman-teman ya kita review di sini teman-teman Ah kita review tempat ini oh, jadi belum naik teman-teman ya jadi ini ya teman-teman ini empang sana lokasi perumahan teman-teman, perumahan itu saya tempat tinggal juga di situ ya, perumahan situ. Jadi tidak jauh dari lokasi teman-teman. Di sebelah. Jadi kalau untuk spot itu lumayan ya. Lumayan di sini teman-teman spotnya. Dan di sini muara teman-teman. Ini muara besar ya. Kita jalan di situ. Kita lihat muaranya teman-teman ya. Nah, ini dia murahnya teman-teman air wire sudah naik ya teman-teman ya ini muara teman-teman sana tembus sana dan itu tembus kesana teman-teman. oke teman-teman ya kita lanjut lagi mancing lagi teman-teman main, main lagi oh Enak itu pelampungnya dia bawa kabur teman-teman itu enak sekali teman-teman Paling enak di strike itu teman-teman Pelampungnya sudah lari teman-teman Itu paling enak strike itu habis teman-teman oke okay. teman-teman oh dia wangit lagi ya yeah, oke okay. ya yeah. oke okay. strike lagi teman-teman oh oh oh oh, oh. banding ya teman-temannya kecil teman-teman kecil ya jadi kita rilis aja ya teman-teman ya. kita rilis oke oke okay. okay. banding kecil ya teman-teman jadi kita rilis aja oke okay, kita lanjut teman-teman Aduh, banding lagi, teman-teman! Ah. Rilis, banding lagi, kita rilis lagi. Oke, okay, lanjut, teman-teman, ya. Oke, okay, kita lanjut. Saya sudah banding, dua, teman-teman. Ini masih kecil, ya. Jadi, saya rilis, teman-teman. cari kenapa ikan, ikan lain lah dari se selain banding kita ambil ya oke okay, kita lempar lagi siap oke okay. simpan ya Aduh, mana lagi teman-teman? Ada rilis, rilis penting. Aduh, rilis teman-teman. tiga kali dapat banding teman-teman kecil ya, Oke, kita rilis ulang lagi. Oke dimakan lagi, semoga bukan banding lagi teman-teman. teman-teman kita kasih habis umpan ya baru kita balik teman-teman sudah -teman mengaji ya. Sore juga, sudah sore teman-teman. kemudian teman -teman, terakhir ini ada nyangkut teman-teman. Semoga ya. Kita baru dapat tiga ekor itu, teman-teman. Ikan nila. Lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Terakhir teman-teman, terakhir. Semoga ada Yeah. Terakhir, ya. Oke okay, teman-teman Saya sudah mau balik ke rumah ya teman-teman ya uh, Cukup untuk hari ini Dan rezekinya cuma sampai di sini, teman-teman ya Semoga di video-video berikutnya Kita uh, Rezekinya Lebih banyak lagi ya teman-teman ya Disini kita coba dikasih Tiga ekor saja teman-teman Nanti kita olah ya teman-teman ya Mantap Syukuri apa yang didapat ini hari teman-teman Yang penting mancing itu saja ini ya apa dan teman-teman muara juga belum naik ya Oke okay. ini teman-teman muaranya baru airnya baru mau naik teman-teman nah, kita buat tidur di sini teman-teman jadi muarin panjang sampai di sana teman-teman Oke okay. oke okay, teman-teman ya terima kasih yang sudah ikuti videonya teman-teman dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan rezeki yang cukup untuk keluarganya di rumah ya teman-teman oke saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam satu hobi dari mata kail palopo